Halo semuanya selamat datang kembali channel ini hari ini gue membahas detail cara Hinata Sagguchi dari Tensura lagi tuh sepakai lama yuk langsung kita gasin detail cara Hinata Saguchi dari Tensura Hinata kecil hidup dengan keluarganya yang ayahnya sendiri adalah seorang pecandu judi berat pada akhirnya Ayah Inata terjerat utang besar dari perjudian di pacuan kuda Yang membuat Inata memutuskan untuk membunuh ayahnya Untuk mengambil asuransi jiwa dan melunaskan utang keluarganya Ibu Inata mengalami gangguan emosional setelah menyaksikan pembunuhan ini Oleh tangan putrinya sendiri Menyebabkan Inata berencana untuk membunuh ibunya juga Dan dengan demikian menjadikannya yatim piatu Tepat sebelum Inata hendak membunuh ibunya Inata masuk dibawa pergi oleh angin yang sangat kencang ke dunia lain ketika dia baru berusia 15 tahun. Setibanya di dunia lain tersebut, nata diserang oleh tiga bandit. Dia akhirnya mendapatkan dua unik skill dan berasemun tiga bandit tersebut. Tidak lama setelah kedatangannya di dunia lain, Shizue Izawa menerimanya sebagai murid. Hinata menganggap bahwa Shizue adalah satu-satunya orang yang baik padanya selama kedatangannya ke dunia lain tersebut. Dalam sebulan, Inata telah melampaui kekuatan Sizue setelah menyalin beberapa skill menggunakan skill Uzuper. Takut akan dirinya terus bergantung pada Sizue, Inata akhirnya pergi menempuh jalannya sendiri dan akan menjadi kesatria paling kuat di kaisaran suci Roberios setelah menjadi pemimpin dari Ten Great Sin. Pada saat berselang berapa lama, Inata menemukan rahasia bahwa gereja suci barat berada di bawah kendali pampir dan bersekongkol dengan raja iblis Palenten. Yang mana, pelentin tersebut sebenarnya adalah Roy. Inata langsung mengalahkan Roy dan Luis. Mereka menerima luka yang sangat fatal saat pertarungan tersebut. Namun, tidak berselang lama, Inata kemudian dihadapkan oleh raja iblis yang sebenarnya, Rule of Night, Luminious Palantyne. Luminious segera menghidupkan kembali bawahnya yang mati dan membuat Inata langsung terkepung. Setelah beberapa negosiasi, Inata lalu mencoba sepenumunaris si dan mendapatkan hak untuk menantang Luminos, tetapi langsung dikalahkan oleh muda oleh Luminos. Luminos pun mengajak Inata untuk menjadi bawahnya, dan dia pun setuju untuk menjadi bawahan, karena Inata menganggap metode pemerintahan Raja Iblis dapat diterima dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun begitu, Inata terus mengasah kemampuannya. Sewaktu-waktu mungkin. Hinata perlu melawan Putri Pamper lagi yaitu Luminos Valentine. 1. Usurper Ini adalah skill unik Hinata Untuk merebut target setelah selesai memungkinkan pengguna mengontrol penuh atas miliknya Dapat diaktifkan pada skill atau seni apapun yang dapat dilihat oleh Nata. Kilinanya bekerja pada makhluk dengan kekuatan yang sama atau lebih kuat dari Nata. Dan ketika digunakan akan menunjukkan tulisan fail atau sukses. Jika makhluk itu lebih lemah dari Nata, hasilnya akan menunjukkan not applicable. Semakin kuat targetnya, semakin sulit untuk direbut. Tidak ada batasan sebenarnya untuk jumlah pemakaiannya untuk dilakukan pada satu target. Jadi meskipun skillnya gagal, Hinata bisa mencobanya lagi. Skill ini tidak bekerja pada target yang dapat mengontrol hukum malam, yaitu ultimate skill. Efek dari skill Uzuper ialah Seizes mengambil skill lawannya, copy mempelajari skill lawannya. 2. Matematikian Skill menghitung yang memiliki banyak fungsi di dalam dan di luar pertempuran. Antara lain, top accelerator. Fungsi ini mampu mempercepat proses berpikir penggunanya, hampir ke tempat dimana waktu dunia tampak membeku. Nata berhasil mengubah proses berpikirnya lebih cepat seribu kali saat melawari muru selama serangan paladin. komputer prediksi. Fungsi ini memprediksi serangan lawan dan membuat jalur visual di benak penggunanya. Dan skill-skill lainnya yang Nata kuasai ialah magic sense, spirit magic, holy magic, dan spirit summoning magic. Equipment 1. One right Graver Inilah pedang berkelas legendaris Inata mendapatkan pedang ini dari Luminous Palentine 2. Holy armaments Armor berkelas mythical Efek dari armor ini meningkatkan penggunaan spirit magic Dan mengizinkan Inata untuk sementara memiliki status Blood Saint. 3. Red and Rainbow Ini adalah pedang kelas unik ini dapat menghancurkan tubuh spiritual target manapun dengan tujuh serangan bagi sebagian besar makhluk hidup hal itu setara dengan membuat pikiran mereka menjadi hancur walaupun jika tubuh mereka bertahan namun ada pengecualian untuk efek ini mereka yang memiliki ketahanan serangan spiritual misalnya bisa bertahan lebih lama dari tujuh serangan hanya orang memiliki kehidupan spiritual tanpa tubuh astral dan dapat bertahan dari efek pedang ini 4 Dragon Buster dan kelas unik, isi atribut yang membuatnya sangat efektif melawan naga. Ini adalah senjata palsu yang disiapkan oleh saverluminaris, untuk menghancurkan diri sendiri pada saat Inata sedang kritis selama pertarungan. 5. Unnep Emulate. Sebuah jimat yang mengandung sihir Astrablin mantra kuat yang dapat mengikat target tubuh astral. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, ini adalah kartu inata yang sangat kuat. Satu, Hinata adalah salah satu kart yang paling banyak berubah antara versi web novel dan novel genenya. Misalnya contoh, Hinata rela bekerja sama dengan Luminous Valentine bahkan sebelum reinkarnasi Rimuru, di dan dia juga tidak bisa mengendalikan pikiran dalam versi genenya. Wah, Hinata sebenarnya rabun, tapi itu tidak menghalangi Hinata dengan cara apapun karena dia selalu menggunakan magic scene untuk mengimbanginya. itu aja untuk video kali ini tentang detail Carter di Natasaga Gucci jika kalian suka video kayak ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe bawah dan jika kalian ingin request mengenai Carter atau anime lainnya bisa langsung komen aja asalkan gue nonton tuh anime pasti gue bikin kok terima kasih untuk yang udah nonton dan saya narah semuanya.